Terima Ya. Ini mungkin lagu terakhir. Masih semangat? Semangat, masih akan ada hal yang bagus di mungkin itu. Guys, jatuh Eh, lagu ini judul menghilang, hey. tapi harap saya <Sessim> jangan kok menghilang, please deh. Aku Faut Ego Hampir buve, gol, jantin, satu, Coba tolong kau baksa Suh dari sakit sampai suh terbiasa Dan sah suh lupa semuatu ngerapuk kisah cinta yeah. Semuanya bersemangat hey. oh. Bajai jangan menghilang eh jangan menghilang Tahan tahan dorang, dorang eh kan pesangan pesangan Tahan dorang tahan dorang Ganjang lari ganjang lari ganjang lari masih banyak talib jangan hadir jangan menghilang dari musik ini Sampai besok, sampai malam <tik> Dansakan, berusaha, lupakan semua tentang ko Yeah. Terima kasih hey, untuk semuanya